Baiklah berasal-berasal, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kekabar pertama ada unggahan spesial banget dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadinya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto bareng Aabeni ya, Masya Allah <tentunya>, Tentunya kita bahagia banget melihat kebersamaan dari Ayah Kejora dan A.A.B. Ini. Masya Allah, dan salpok banget sama topi yang dipakai oleh Ayah Kejora, luar biasa Benar-benar Mudah selalu sehat dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Alhamdulillah, biasanya cuma jadi candaan pergi ke Turki Turunan kidul, eh sekarang pergi ke Tur Turki beneran katanya itu Masya Allah Alhamdulillah, dari candaan tersabat ya hingga sekarang kesampaian Tentu Ayah Kejora, A'abeni dan keluarga besar bisa jalan-jalan bareng tentunya ke Turki, bersahabat ya Yang mana dulu Candaan sekarang tentunya jadi Benaran Masya Allah, Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu berkah, sehat Bahagia untuk semuanya Amin, nah kita lihat juga Dalam postingan tersebut, banyak sekali Tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Kevin Firmasya, Om Kevin Mengatakan, Alhamdulillah Ayah Kejora dan Beni Mulyana Sopian. Beserta rombongan sehat selalu dilancarkan acaranya Amin Amin Amin robbal Alamin Luar biasa dukungan support yang tulus selalu diberikan dari Om Kevin untuk keluarga besar Leslar Berikut juga komentar lain diberikan dari akun Instagram HP Kentang Kota Sultan Mengatakan dalam kolom komentar definisi ucapan adalah doa ya ayah kejar luar biasa banget nih keluarga besar dari Leslat selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia. Selanjutnya kita lihat juga persahabatan dari IGsnya Abeni persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan kebersamaan ayah kejora dan pap dance. Wow kata Abeni akur nih ayah kejora dan pap dance ya masya Allah kita juga melihat postingan ini merasa bangga bahwa antara keduanya persahabatnya atau keluarga dedek Lesti dan kakak Bilar ini selalu harmonis membuat kita semakin bangga dan bahagia mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat terunggkan dari Kobas Basuki Surojo nih yang mengunggah sebuah postingan video Lesti dan Bilar ketika promo Raja Travel persahabat ya yuk kita harus follow akun Instagram Raja Travel .id wajib kita support. Raja Travel ID adalah tentunya yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan Raja Travel ID itu yang sudah menghadiahkan baby Lesti Pilar ke Turki persahabatnya. Masya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu berkah semuanya. Usahanya selalu sukses. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat juga persahabat ya ada kalimat kemasan info juga yang dituliskan oleh Kobas repost RajatTravel.id terima kasih RajatTravel.id untuk hadiah bebimu nya ya jangan lupa follow langsung IG-nya karena banyak giveaway menanti tuh persahabat ya wajib follow akun Instagram RajatTravel.id karena banyak sekali giveaway menanti kalian yang tentu selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan selanjutnya kita lihat juga ada unggahan info juga yang kita dapatkan persahabat ya dari akun Family underscore Leslar 23 menginfokan harus pantengin terus Instagram @travel.id karena tentunya hari ini bakal ada sesuatu yang akan diberikan kejutan bahagia dari Leslie dan Pilar ini persahabat ya. Ini unggahan kemarin, besok aku mulai bikin virtual trip ya di story instagram rajatravel.id Hari ini agar random dulu Kak karena sedikit jet lag dan terakhir ke luar negeri 14 Februari 2020 Itu wajib kita pantengin bahwa bakal ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan yang spesial banget nih. Kita flashback dulu persahabatnya ke awal-awal PDKT Kartel Lesti dan Bilar. Masya Allah, tentunya persahabatnya ke Bilar lagi nanyain kabar dan tentu lagi video kolan bareng Dedek Lesti ke Jorak. Masya Allah, Abang Bilar salting banget ya saat teleponan dengan Lesti. Mudah-mudahan hubungan rumah tangga lesti bila selalu diberikan kebahagiaan Dan tentu diberikan perlindungan persahabat dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang mana persahabat ya ada sebuah kabar nih berita Tentu ini kabar berita soal kakak pilar yang berkomentar di postingan Ali Syakib kita lihat persahabat ya Sebelumnya Ali Syakip tentu mengunggah sebuah Postingan foto USG Calon buah hatinya Di sina sebuah kalimat Ali Syakib pamer USG calon buah hati Hidungnya jadi perbincangan Rizki pilar gercep besan kuah Katanya tuh Masya Allah Gercep apa persahabat ya Sampai masuk berita nih dari tribun Network persahabat ya Mudah-mudahan saja kakak bila Selalu membawa berkah Selalu memberikan kebahagiaan juga Kejutan dan kita, sebagai fans sejati, harus selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Dedek dan Kakak. Bilar masih menunggu kabar baik selanjutnya tentang stay tune dan pertandingan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.